45610 ya. Iya, <laughs> Ini 10, ada ada saya. ada 5. ada 5. banget ya, guys. Nah, Jadi tinggal menyesuaikan kulitnya ya. Eh, iya benar ya? ya betul. Ada yang nomor 1, oh. nomor 1 berarti terang gitu ya? Kenapa? tahu. itu. Iya. Kok bisa nih nonton di perangkat lain katanya. Rizky Bilal jadi salting Lesti Keceplosan. Ya, bertepatan live di malam Jumat, dan mereka promoin, ya, sabun gosok bikin mereka berdua serta tim traveling ke mana-mana. Tuh, lihat, saltingnya Rizky Bilal saat Lesti Keceplosan minta jatah. Coba-coba, Berapa? Coba. Udah, udah, oke okay. <laughs> udah, udah, udah, udah, tetep udah, sampai udah, udah, udah, orang Qatar udah, ada orang doang udah, hai udah, udah, udah, coba udah, coba udah, Kak Bilar udah, udah, dasar kamu aja udah, pengen udah, udah, udah, udah, udah, baju perempuan, kan? Ini udah, udah, coba Coba, aku pakai udah, udah, Jangan dong, aduh Jangan kalo mau kena itu ya, kalo kena jangan. pernah kena, gak boleh kalo baju... itu soal mau iya. kena, itu guys, Mau kena, gak boleh jangan. Oke, okay. <tuk> selain ada yang menyatu, ada, iya, dia gak Ada cewek nih, gak ada dong, ada cewek Ada cewek ya. Ini gak kasih berlian gitu itu nilainya gede gak, ya? itu siapa yang kasih berlian? Berapa dolar tuh biasanya? Yang kasih berlian siapa? Gak makasih yang udah kasih berlian ya. Terima Sih, kasih ya, iya. Yang Menya menyatukan sesama itu bukan hanya parfum Apa Paket gosok- gosok Waduh, pas banget nikah, ya. Apalagi sekarang malam Jumat nih Kisir. Apa tuh kekasih? <sipun> no? Apa sih um? <sipun> <sipun> <sipun> Itu mah bukan menyatukan lagi <sipun> Bener sih, menyatukan sih Iya, dua menjadi satu iya. Nah, ini paket nisa haranya dapat dua ya, guys. Oke, spill spill 25. Bentar Eh, pala 25. E, 25. E, itu dulu gosok-gosok dulu. Tadi nopi Nih, nih, gosok-gosok nih. Nah, ini gosok-gosok dari persiapan malam Jumat ya. Persiapan malam iya, Jumat. banget nah, Waduh. Kalau kata suami aku setiap malam itu malam Jumat. Tul deh ah, <laughs> memang Asli. iya ya suaminya dede coba Ewan, dong review. Iya, iya, yeah. Silahkan bareng, ba bareng risa. langsung bareng. Tanya langsung merah nih tuh berarti mana? Lihat testing dong. Bener bener. Lihat testing dong bos. Saya sih saya bisa menjawab ya. Coba saya tanyain dulu kok begitu <gir> ya maksudnya mau mikir saya mikir dulu kebawah gitu ya hmm. katanya hmm. aja favorit Lesti tuan eh, rasa apa katanya nistaharanya Kak yang Wak yang vanilla sukanya nistaharanya nistaharanya <gir> <gir> ini eh, dapat dua ya paket uh, apa Serbuan ini, kalau di live kita dapat dua, ya, bener banget. Harganya juga murah banget, ya. Cuma seratus tiga aja, uh, kalau uh, pakai bundling uh, ada sabun, ada spraynya juga. Biar tuh. yang tadinya, oh jadi, eh uh. hmm. terus habis itu ada wangi-wangi Mistahara dia kartun non alkohol, ya guys. Ya, jadi ya, bisa banget ya, di di tadi, oh, jadi um, <laughs> Pita haranya itu parfum non alkohol ya guys, jadi bisa dipakai untuk daerah istimewaan DKI Jakarta. Untuk Jakarta ya. Hei boy, masih sendiri. Oke, itu dia. Yang mungkin mau jadi M tuh. Oh iya. Oh, um. Oke, okay, apa sih? Nah, ini yang tadi gosok-gosok ini produk ini hanya harganya di sini ya? harganya dapat 133.000. Iya benar Kalau di luar Be sana kalian, kalian harus beli 160.000 ya. Berarti ada margin di situ lumayan kan. Nah, sekitar kita 20 lah 27.000 lah ya. Lumayan tapi beli di sini bisa dapat dua kalau beli di yang lain misalnya dapat satu. M apa? katanya fungsinya buat apa kak? Sabunnya bisa Sabunnya untuk mencerahkan. Terus udah pastikan hmm. perempuan itu harus menjaga ya Car daerah itunya. Cara, cara Gosoknya gimana? Aduh. Jadi yang Mas. face yang washnya itu untuk ngebrightening, jadi si hidung-hidung itu mual hidang dari alias mual hitam lagi tuh lalu ada yang satunya lagi itu bikin oh jadi emm tuh spraynya wangi spray juga ya lalu pakai mistahara lanjut ini bikin wangi Insyaallah tuh bakal nempel wow. Terus. betul suaminya yeah. bakal Kaya apa tuh nempalnya kayak perangku. tolong spill mukenanya um, yang enggak ada rendahnya dong. Senang ya. yang enggak ada rendanya yang pakai Sania coba. ya? ya. Coba. coba Boleh, boleh, boleh. Ini, nih, guys. guys yang... Mukenanya yang aku pakai nih. Doi, tuh, ini yang tanpa renda ya, guys jadikan kan, yang dede pakai tadi mukenanya itu dikeluarin si talinya ya, ya. Nah, ini aku pakai dimasukin bisa dikeluarin juga guys harganya murah banget berapa kah, ini ini harganya cuma Rp 86.000 eh Rp 96.000 harganya cuma Rp 96.000an aja kapan lagi dapat mukena tuh harganya di bawah? ibu udah gitu mau kenanya cantik pas banget buat idul adha ya guys ya mau um, yang nah. ada bordirnya boleh nih cantik pakai yang dipakai dede kalo yang dipakai dede ini bahannya katun ya kalau okay. yang dipakai aku bahannya apa kak katun wrinkle yeah. ya wrinkle right. air flow gitu. nah, guys ya yang dipakai okay. dede itu ada beberapa warna ya ada green tea, ada Milo, ada aku, ada nepi, Nevi, Nevi, Nevi, <laughs> Nevi, ada mid grey, mint grey, ada lavender, ada emerald, broken white sama maroon. Yang kalau aku pakai, ada warna apa, aja Kak. Nih, kasan ya itu ada warna. Coba, kita cek gimana. Coba. Yang aku ada broken white, ada grey, ada dusty pink. Terus ada mocha, navy, hitam, burgundy, green tea, nude, army, guava, silver, sage green, lavender Pokoknya kamu cek dulu di keranjang etalase, mana yang masih uh, apa belum out of stock ya, guys Jadi, uh, mukena ini kamu cek dulu keranjang etalase, abis itu kamu klik mau belanja yang, yang warna apa gitu Mukenanya dede itu bagus banget ya? Kayaknya warna baru yang ditampilin ya Mas? Ya, ini Iya, iya, iya, dok Ayo Mas, nah aku Mas, Mau kena dede juga nih ya guys ya Biarin aja, biarin aja ya Kita anggap aja kita nggak liat Tutup golden itu tutup golden ya guys ya Nih, mau kena yang dede pakai ini Murah banget, berapa kak? Jangan sih, ntar kak Cuman, 86,000 aja Ya, harganya berapa? 80 ribuan aja 80 ribuan aja tuh bagus banget karena dia ada bordirnya ya guys ya tuh lihat Bordirnya cantik banget orangnya juga cantik banget tuh Terus uh, dia tuh bahannya katun jadi adem banget kalau kalian Jangan takut ya pakai mukena gerah-gerah gitu ya Ini bahannya enak banget warnanya juga banyak Ada navy ada hitam ada broken white Ada pagi yang pink-pink gitu langsung aja buruk biar nanti idul adha kalian udah punya mau baru terus udah gitu warnanya juga cantik-cantik mm -hmm. dan bukanya cantik udah gitu di bawah 100 ribu langsung di cek payment sekarang aku ingetin yang belum follow follow dulu abis tu bantu tap, tap layar share juga ke teman-teman kalian jangan lupa mm -hmm. di diklaim vouchernya untuk dapetin harga yang lebih murah terima kasih.